Nanti <tuh> kan Murem-murem Ini potongan bulan Bayangkan hampir satu tahun potong, Masa potongan <tuh> <tuh> <tuh> Baik my channel Puji di Lagi goreng tempe Buat Siang masuk so, uh, Di nugu siang sambal terong tempe secukupnya ya teman-teman saya suka yang enak anak nanti kalau banyak yang dikeringkan jadi berhasil dingin enak jadi sekali makan sekali makan sebelum kita mulai kita hmm. saya sudah susi ya Yes. Taiwan nggak bisa tahu eh lauknya bukan ikan apa ayam tapi malah tempe kalau ikan udah tiap ya, dimakan kalau tempe jalan Ternyata очку hmm. hmm. Jadi uh, saya kan biskontrak, di disujikan mureng-mureng, umum, cari atik, sekarang kan bisa cari atik, jadi melangek-melangek ke aku, atik kamu jangan pulang, jadi Nanti Tapi semenjak Saya mau finish Coba Apa yang hati saya Setelah Memang bakun tak asalnya Ini masih ke keluarga, ke lanjut karena itu kalau dibilang kurang ya memang kurang karena kan cuma satu kontrak masih satu kontrak dan potongan sembilan bulan bayangkan hampir satu tahun potong masa potongan Saya ingin tanya, "Aku ingin bilang, dan makin